lagi kemarin berarti nih hmm. Halo sobatku ini adalah Nggak jamur cahari. bulan dari famili Omphalotaceae yang Nggak bergenus ini. gimnopus jamur bulan adalah jamur yang hmm. tidak beracun yang sejak ribuan tahun lalu dikonsumsi secara turun-temurun karena memiliki cita rasa khas yang gurih lezat dan beraroma harum terutama jika memasaknya di pepes dengan daun pisang Jamur bulan tergolong langka karena sulit dibudidayakan, biasanya muncul dari dalam tanah yang empuk karena tersiram air hujan, sehingga jamur bulan tidak muncul pada musim kemarau. Jamur bulan berkembang biak secara berkelompok di tanah yang lembab atau di akar tanaman, sehingga jika pernah muncul satu jamur maka besoknya sobatku akan menemukan yang lainnya bermunculan. Jamur ini punya payung berwarna putih atau kecoklatan serta putih bersih.